Bagi lo bersahabat dan kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang akan memberikan informasi terbaru Sebelumnya kita balik dengan kabar spesial info dari Ibu Harsiwi Ahmad Di laman akun Instagram pribadinya Ini menginfokan bersahabat ya soal Indah siar nih di tahun 2022 Perhatikan juga di simak di sebuah kalimat Indah membagikan kalender 2022 yang keren banget dipenuhi wajah-wajah para pengisi acara atau program di Indosiar mulai dari artis penyanyi host news anchor dan yang lainnya yuk ambil dan bagikan link di bio saya ya itulah informasi dari Ibu Harsiwi Ahmad perhatikan juga prasahabat di sini sebuah kalimat caption yang dituliskan dapatkan e-kalender 2022 Indosiar yang kece banget melalui link yang di bio saya ya sahabat. katanya tuh, yuk sama-sama kita bersahabat ya. Tentunya selokopak juga nih untuk selalu mendukung yang terbaik acara-acara Indosiar karena Indosiar adalah wadah yang mana tentunya sudah membesarkan nama Lesti Keceora Di postingan ini juga tentu banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari akun Instagram Robiah. Pas mengatakan di kolom komentar, pengen banget dapat kalender dari Indosiar. Kalau pengen dem banget, yuk ikuti caranya yang sudah diinfokan oleh Ibu RCTV. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan foto cute ya dari Bunda Lesti dan... Kak Loli, ini diunggah oleh akun Eternize.id Wow, surprise baby shower Mama Nur nih, luar biasa Ini sih tentunya Cute banget ya, apalagi kita Melihat senyumnya dari Bunda Lesti Yang selalu membuat kita semangat Yang selalu membuat kita bahagia Mudah-mudahan, Lesti selalu Diberikan kesehatan, dan selalu Membuat bangga fans sejatinya Amin Di postingan ini pun tentu, banyak sekali tanggapan Komentar yang diberikan Ya ini dari akun instagram Safira429 Mengatakan Bunda Lesti dan Mama Nur Wow asyarakat banget ya Mudah-mudahan pertemanan mereka juga Selalu terjaga dengan baik Mudah-mudahan Selalu banyak kejutan Yang selalu kita dapatkan Dari idola kita Berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan vitamin bahagia banget ya Dari vlognya Leslar Entertainment Yang sudah di up di channel YouTube-nya Leslar Entertainment Ketika Lesti dan Rizky Bilar ini Main pingpong bareng nih Ini luar biasa keseruan Yang selalu kita dapatkan dari vlog-vlognya Leslar Masya Allah banget ya Perhatikan tuh Kalau sudah ketemu Bunda Lesti dan Papa Bilar Pastinya selalu membuat kita Tentunya tersenyum bahagia Masya Allah banget ya Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu diberikan langgeng, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar underscore. Ada, ada kalimat kalian juga yang tuliskan buruan nonton, cus sembram semangat tuh persahabatan yang belum nonton, silahkan mampir ya ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment." Karena sudah di di channel YouTube-nya, vlog terbaru, komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar. Yang ini dari akun ngeles Sampai Halal mengatakan, "Seru banget sekarang, le tambah fresh, dan ketawanya tim di belakang bikin mood juga. Wah wow, masya Allah, kita lihat juga ke komentar berikutnya." Dari akun emak-emak Senja mengatakan, "Wes, pokoknya kalau les ketemu sama Lar." Bawaannya bikin ngakak Alhamdulillah ya Tiap hari disuguhi vlog-vlog yang fresh Semoga LA kedepannya lebih sukses Lebih solid dan lebih jaya Amin Masya Allah banget ya Dan alhamdulillah setiap hari kita disuguhkan vitamin-vitamin bahagia Lewat vlog terbaru dari Leslar Entertainment Selanjutnya juga para sahabat kita lihat di sini adungan terbaru dari Gunda Lesti Gunda Lesti mengunggah sebuah postingan info Para sahabat ya ini menginfokan soal brand Atau produk dari MS Glow Alhamdulillah sampai sekarang Leslie Kejara masih menjadi brand ambasador Pusahaan bet yang luar biasa Mudah-mudahan